Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, di hari pertama puasa, saya akan membagikan cara mendownload jadwal imsakia dari website Dimas Islam Kemenag. Jadwal imsakia ini nanti kita butuhkan untuk me mengecek waktu waktu berbuka yaitu waktu maghrib juga waktu imsak atau mulainya berpuasa baik caranya cukup mudah uh, pertama kita buka website bimas islam kemenag di bimas islam.kemenag.go.id kita masuk ke sini setelah terbuka, kemudian nanti kita cari menu jadwal sholat. Nah, di sini ada. Kita klik. Dan nanti akan muncul dua pilihan, jadwal sholat dan jadwal imsakiyah. Kita pilih jadwal imsakiyah. Dan nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa memilih provinsi dan kota sesuai dengan tempat kita berada misalkan di sini kita ubah provinsinya menjadi provinsi jawa barat oke kemudian kita pilih kotanya misalkan kita pilih kota kabupaten cirebon nah di sini untuk tahun sudah terotomatis Tahun e, saat ini yaitu 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi. Nah setelah itu kita klik tombol pencarian yang seperti ini. Ini untuk memproses data sesuai dengan yang e, kita pilih tadi provinsi dan kabupaten-kotanya. Kita klik ini nanti akan muncul jadwal imsakiyah untuk selama satu bulan atau 30 hari. Kita klik. Ini masih diproses. Ah, ini sudah muncul. Kita scroll ke bawah. tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan dan seterusnya sampai tanggal 30 Ramadan. Ini untuk satu bulan penuh ya. Nah, tapi kalau untuk ini kita tidak bisa menyimpannya dalam bentuk file jpg atau apapun itu kita hanya bisa mengaksesnya secara online walaupun kita mau menyimpan nanti bentuknya dalam uh, bentuk halaman web jadi tidak efektif kalau misalkan kita mau apa namanya menyimpan untuk ditempelkan di dinding atau apapun itu nah um, untuk mendownload kita bisa pilih menu ini yang di sebelahnya icon download ini di sini ada uh, captionnya export Excel nah dengan mengklik ini nanti kita akan mendownload format Excel dari jadwal imsakiyah yang sudah uh, kita pilih ini untuk Provinsi Jawa barat dan Kabupaten Cirebon nanti hasilnya bisa kita sesuaikan bisa kita edit di bagian atasnya atau di bagian kopnya. Uh, kita coba klik ini sekarang. Oke, okay, sedang mendownload. Tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa langsung buka. Nah, di bagian ini nanti kita bisa mengedit um, bagian header atau kopnya. Kalau dulu. Nah, di sini di bagian header ada logo Kemenag dan di sini teksnya ada Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Jadwal Imsakiya 1444 Hijriah 2023 Masehi Provinsi Jawa Barat untuk daerah Kabupaten Cirebon. Nah, untuk mengeditnya kita tidak bisa langsung edit. Kalau kita tekan tombol di keyboard, ini tidak akan berpengaruh apa-apa karena ini masih di eh, di protect. Untuk membuat ini bisa diedit, kita klik dulu tombol ini enable editing oke okay. nah kalau sudah seperti ini baru bisa kita edit kita mulai dengan membuang bagian ini sudah kata-kata false kita buang kita delete kemudian bagian headernya, kalau misalkan kita mau ubah kita bisa buang kita delete lagi logonya juga kita delete nah kalau sudah seperti ini nanti bagian headernya di bagian kopnya bisa kita sesuaikan dengan um, nama sekolah ataupun juga misalkan organisasi atau uh, pemerintahan setempat atau juga untuk usaha atau bisnis kita atau kantor kita nah misalkan kita akan membuat untuk um, DKM di sekitar rumah kita, kita ketikkan, misalnya dewan-dewan kemakmuran masjid. Kemudian di sini ditambahkan nama masjidnya misalnya Iftahul Iman. Kita ubah bagian ini. hurufnya menjadi lebih besar. Kita pilih yang ukuran 48 cukup kayaknya. Kemudian kita setting alignmentnya di tengah. Lalu kita klik dua kali di bagian sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian tinggal kita tambahkan logo. Misalkan kita mau tambahkan logonya dari yang sudah kita download dari internet. ternyata tidak ada kita lewati saja tidak harus dikasih logo. Jadi kalau misalkan mau dikasih logo, tinggal tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau sudah, tinggal kita sesuaikan ukuran tabelnya. Misalnya di sini, kalau kita lihat untuk tabel tanggal ini ada dua kolom. Kolom B dan C. Nah kita bisa uh, split. Supaya tanggalnya ini nanti di kolom sebelah kiri untuk tanggal hijriahnya. Tanggal ramadannya. Dan di kolom sebelah kanan untuk tanggal masehinya. Kita split seperti ini. Kita ke menu home. Lalu kita klik kolom yang kolom yang berisi tanggal ini kita blok sampai ke bawah sampai tanggal 30 lalu kita klik bagian ini merge nah otomatis dia akan eh, yang tadinya tergabung selnya dua dua sel jadi satu sekarang sudah terpisah jadi dua sel lagi nah di bagian sini karena terlalu panjang tesnya ini bisa kita potong 1444 hijriahnya tidak usah dimasukkan. Kita pencet kontrol h Kemudian kita ketikkan Rama... Ramadan 1444 A. Kita ganti menjadi Ramadan saja. Sudah sampai ke tahun hijriah. Ya. Lalu kita replace all Sudah semua berubah Nah tinggal kita tambahkan tanggal um, Masihnya Tanggal 1 Ramadan dimulai tanggal 23 Maret 2023 Oke okay. Kemudian berikutnya tanggal kedua 24 Maret hari keduanya 24 Maret 2023. Nah, kalau sudah dua seperti ini, kita tinggal blok dua tanggal ini, lalu kita seret ke bawah maka otomatis akan berubah tanggalnya sampai ke tanggal 31 secara berurutan. Kita lepaskan. Oke, sekarang sudah untuk bulan Maret, berikutnya berarti tanggal 1 April. Nah, untuk eh, tanggal 1 April ini kalau ketik -ket kita ketikkan seperti ini nah nanti akan munculnya seperti ini 01-APR-23 strip, APR strip 23. untuk membuatnya seperti biasa tidak tidak tidak berformat seperti ini kita tambahkan tanda petik satu lalu baru satu April 2023 enter nah kemudian sama lagi dengan sebelumnya dengan tanda petik 2 April 2023 sudah kemudian kita blok dua-duanya lalu kita klik bagian pojok kanan bawah kemudian seret terus sampai ke tanggal terakhir Oke, okay, sudah selesai. Nah, ini sudah ada tanggal hijriyah, juga tanggal masehi, atau tanggal umumnya. Nah, tinggal kita menyesuaikan lebar kolom uh, yang ada di sini. Untuk kolomnya ini kelihatannya terlalu lebar, jadi kita sesuaikan saja. Kita klik di bagian atasnya, di, di uh, kolomnya. Kemudian terus kita geser sampai kolom terakhir. Lalu di bagian kolom yang paling kanan saja kita geser agak ke kiri. Maka otomatis yang lain juga ikut bergeser sesuai dengan kolom yang paling kiri. Dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran lebar yang sama. Kalau masih kurang masih terlalu lebar boleh kita geser lagi Nah oke okay, cukup Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita edit untuk um, apa namanya kerapatannya kelihatannya di sini terlalu rapat terlalu uh, perdekatan antara baris yang pertama dengan baris kedua kita renggangkan, kita blok barisnya terus sampai yang paling bawah. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita geser baris terakhir agak ke bawah. Oops. Oh. Oke, okay. nah ini sudah lumayan ada jarak. Nah sekarang kita alignmentnya kita buat tengah. Oke, okay. nah semuanya sudah di tengah sekarang. Nah kalau sudah seperti ini, langkah terakhir kita beri highlight atau kita kasih shading. Di kolom, kolom, kolom genap untuk memudahkan kita mencari uh, waktu, atau apa namanya, waktu imsak, ataupun waktu maghrib yang kita sesuaikan dengan tanggal. Di kalau kita buat seperti ini, kita blok satu baris, kemudian kita kasih highlight dengan fill color. Menjadi, misalkan kita tambahkan dengan warna kuning. Nah, akan terlihat jelas. Bagian ini atau baris ini adalah untuk tanggal 2 ramadan. Jadi, kita, kalau misalkan kita mencari informasi sesuai dengan tanggal, akan lebih mudah karena barisnya jelas. Kita blok saja setiap dua baris. Kemudian kita kasih warna kuning. Kita lakukan sampai tanggal terakhir, yaitu tanggal 30. Nah, dalam kalender hijriyah sebenarnya dalam satu bulan itu hanya ada kemungkinan 29 hari atau 30 hari. Jadi tidak atau belum pernah ada uh, dalam satu bulan hijriyah yang terdiri dari kurang dari 29 hari atau lebih dari 30 hari. Jadi hanya antara 29 dan 30. Nah apakah nanti akhirnya 29 hari atau 30 hari itu tergantung dengan eh, penampakan hilal. terutama untuk menentukan hari raya atau hari awal puasa. Baik sudah kita lakukan seperti ini. Nah kalau misalkan kita mau tambahkan garisnya biar lebih jelas. Kita bisa juga tambahkan dengan memblok semua sel, baik, okay, dan kita pilih all borders. Nah, seperti ini, atau kalau misalkan kita mau eh, tidak pakai garis tadi, boleh kita undo. Kalau kita mau highlight bagian yang imsak dan maghrib saja, boleh kita kasih uh, apa border. Kita pilih outside border. Oke. Kemudian line colornya kita bedakan, misalnya. Lain colornya kita ganti jadi warna eh okay, dark, uh, warna blue, warna biru, yeah. Kita set seperti ini. Sampai ke... oh oh oh, oh, oh. Oke, okay. sampai sini cukup. Kemudian kita kasih garis juga di sini. Jadi warna biru untuk... Oh, oh kelebihan. Oke, okay. oh, sampai sini aja. Nah, sudah. Kemudian bagian ininya juga... Nah, dan yang terakhir, yang bagian atasnya. mungkin bagian atas tidak usah tidak apa-apa dan bagian ini magrip agar eh, itu kelebihan lagi oh uh, kurang ke bawah Ups. Oke, okay. oke, okay. nah, sudah tinggal kita, bentar kita. Oke, eh, nah sudah. Tinggal kita kalau misalkan mau tebalkan lagi. Bisa kita. Pilih dari sini more borders. Atau dari sini line styles. Kita pilih yang ini. pakai okay, yang tadi saja more borders kita pilih more borders kemudian kita pilih oh ini, ini. yang tebal kasih taruh pinggir sini dan pinggir sini biar jelas dan kita oke okay. oke okay. nah dia akan jelas terlihat di sini Berikutnya juga yang bagian maghribnya, kita scroll sampai ke bawah dulu, kemudian more borders, kita pilih yang ini lagi, taruh di pinggir kiri dan pinggir kanan, oke, okay. nah sudah. Kalau sudah seperti ini tinggal kita cetak dalam bentuk PDF dengan cara di print Ctrl P. Lalu di sini ada pilihan Microsoft Print to PDF. Nah, kemudian kita setting kertasnya ke kertas 4 Lalu di sini custom scaling kita ganti menjadi fit all columns on one page. Jadi kita masukkan semua kolom muat dalam satu halaman nah, Oke okay, nanti hasilnya seperti ini nah, kalau kita lihat di sini um, ada dua halaman kita edit dulu sedikit di bagian Sininya, bagian bawahnya kita pakai border biasa saja. Oke, okay, sudah tinggal kita coba lagi kita print. Oke, okay. ya ini hanya satu halaman. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik print. Tapi jangan lupa pastikan di bagian printernya terpilih Microsoft Print to PDF kita print kemudian kita simpan sesuai dengan keinginan kita misalkan di folder atau di drive D jadwal imsakiyah lalu kita save nanti dia akan tersimpan sebagai file PDF nah itulah cara mendownload dan mengubah kopnya sekaligus untuk cedol imsakiyah tahun 1444 Hijriah yang kita dapatkan dari website resmi BIMAS Islam Kemenag. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.